Mas selamat pagi semua. Oke, lebaran hari ini saya akan memperlihatkan ini. Lebaran Mega Primus ini tahun 2009 Ini ya. Kalau copotan ya. Kecopotan biasanya gini. Ini ada tulisannya PD ya. Ini PD. Lalu beratnya pasti berat ini. Mantap. Warnya hitam. ini harganya 150.000 ya besoknya masih aman hmm, ini masih bergerak tapi ini untuk apa namanya ini udah hilang dan ini meresanya ini bautnya ini tolong dicarikan ini enggak ada setelahnya tadi saya carikan ini kurang panjang ini kurang panjang ya jadinya ini bautnya nggak ada Hmm, normal ya skipnya masih bagus oke okay, dan lupa untuk sampai dari ya. ini ordernya sudah 50.000 ini buatnya udah ini terima kasih biasa ini kabur tertua ke terima kasih atasnya. alaikum warahmatullahi wabarakatuh